Kasih, bila kau tolak sudah resiko dan nyaman. Sakasi nantikan sakit sudah resiko, tapi jika saja kau tahu ending tuh kan kemana, Ya pasti tunggu. Padi waktu yang sama-sama Masih di sana, bila nanti lelah. Dan jika esokan terbitnya pelangi Hujan telah temani saat saya bersedih Angin datang, datang bawa pesan Khusus senang sandar di pundak yang lain Tolong bilang, kau bilang ke dia Cinta saya kasih ternyata sia-sia ada buat go, sekarang saat tanggung resiko, Tung putus setengah jalan karena ego. Apa boleh buat nona kau suka, saat hati dan gelisah, Jalan cinta kini tutup kisah. Saat harapku senang dengan dia, saat tumbuh kabar kau bahagia. Jika kau balas tersapu pundak, saat bisa untuk lagi dekat. Kisah susu dar saat sakit, kau kasih bubar siu sampai hati. Di mana kau pikir sa punya perasaan? Kenapa kau bikin salut? Dan jika esokan terbitnya pelangi, hujan telah temani saat saya bersedih.